tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar, tentunya. Bagi kalian yang sudah mensuport channel ini, Bang Imin selalu mendoakan mudah-mudahan kalian sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan dilancarkan, Amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Kita lihat persahabat ya Ada informasi untuk Warga Konohai mengenai ulang tahunnya BBL dari akun Al-Fatih Candu Siapa yang mau ikutan kasih kado Spesial buat BBL Kesayangan, boleh langsung DM ke Mimin ya Itu informasi yang mau ikutan Kasih kado spesial Buat ulang tahunnya Abang Fatih Kalian bisa DM langsung Admin Al-Fatih Candu ya Untuk Open Iuran e masih dibuka sampai tanggal 15 Yuk sama-sama Tentunya kita kasih surprise juga untuk BBL Di hari spesial Tentunya di hari ulang tahun Abang Fati yang ke satu tahun Masya Allah Abang Il mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Amin Berikutnya juga bersahabat ya Tentunya kabar mengenai Buddha Lesti Yang mendapatkan piala penghargaan Memang ramai banget ya Banyak kabar-kabar dan berita yang menggambarkan soal Lesti Kejiora Kali ini kita lihat persahabat Lesti Kejora dan Rizky Febian Raih dua piala berikut daftar lengkap pemenang Indonesian Music Award 2022 Semakin bangga pastinya dan semakin kagum dengan sosok Lesti Yang selalu memberikan kejutan, memberikan kebahagiaan Masya Allah, mudah-mudahan ya Bunda El selalu berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Amin. Kita lihat juga persahabatnya tanggapan komentar banyak sekali diberikan diantaranya dari akun Fatihnya Leslar. Masya Allah, Alhamdulillah, Lesti selalu berkibar dengan prestasinya. Hempaskan orang-orang gak penting yang cuma bisa nyinyir dengan ketikan-ketikan non -faedahnya. Biar itu urusan Allah yang membalasnya. Teruslah berkarya anak baik, Masya Allah. Semangat terus untuk Bunda Lesti. Terus berkarya, mudah-mudahan secepatnya juga bisa mengeluarkan karya terbaru. Dan pastinya warga kota selalu menantikan karya-karya Bunda Lesti Kecewara. Dan berikutnya juga bersahabat ya, ada postingan kalimat komentar yang diunggah oleh konsental putih pilar. Ini mengenai sosok Rizky Bilar semalam persahabatnya Papa Bilar memberikan uang kepada wartawan Kita lihat komentar dari Rila8283 Bilar baik banget semalam ngasih uang ke wartawan Kita lihat juga jawaban dari beberapa tentunya fans Dari Sri Kustiani, Masya Allah katanya tuh Dari Hopday nonton di mana kak? Langsung kita lihat persahabatnya jawaban dari Stel baik Rizky disitu mengatakan yang semalam nonton live pasti tahu ya Bilar ngasih uang ke mimin YouTube gosip ceria dan sudah dibagi-bagi ke teman-teman wartawan yang lain yang ada di situ Masya Allah luar biasa Papa B mudah-mudahan selalu lancar rezekinya kita selalu bangga dengan sosok Lesti dan Bilar yang selalu Membuat kita kagum pastinya Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan oleh Akun Sendal Putih Bilar Masya Allah, Tabarakallah, lancar terus rezekinya ya kak Semalam makanya Wawan padang ucapin makasih Ternyata kakak bagi-bagi rezeki Wow, ini luar biasa Kita lihat juga persahabat tanggapan dari San Yernaldi Iya, Bang Bi ngasih uang ke Bu Wawan dan Mas Bu Wawan tuh persahabat ya ini kesenangan kita membaik banget kita lihat juga tanggapan dari Papa B ya mengenai kabar yang beredar tantangan dari Jeffrey Nicole Papa B memberikan tanggapan soal tantangan tinju Jeffrey Nicole Di situ Papa B menyatakan lagi fokus sama keluarganya gak mau digangguin dulu fokusnya Tuh, lagi fokus sama keluarga ya jadi untuk Papa B selalu sehat Selalu diberikan kesabaran kekuatan, memang banyak sekali cobaan dan ujian. Pastinya untuk Leslar, tetap kita yakin, kita semangat, kita kompak untuk mendukung Leslar. Pasti Leslar kuat dan tentunya selalu diberikan kesabaran. Kita lihat juga bersama di tangkapan komentar, salah satunya dari akun Hakaniati. Masya Allah. Semangat terus anak-anak baik untuk sama-sama memperbaiki dan fokus dulu ke keluarga kecil kalian berdua. Insya Allah kalian bisa bangkit dengan versi yang lebih baik lagi. Leslar Lovers akan selalu ada buat kalian dalam situasi dan kondisi apapun. Semoga Allah selalu menjaga keluarga kecil kalian kapanpun dan dimanapun. Dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan selalu dikelilingi. Orang-orang yang tulus Amin Allahumma amin Masya Allah. Ini respon yang sangat benar-benar positif Doa untuk Lesti, Bilar, dan keluarga Kita juga pasti masih menunggu cidukan Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan Kabar-kabar terbaru dan kabar baik Dari Lesti dan Rizky Bilar